Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana rekan-rekan trader semuanya Sudah pada profit ya hari ini Nah kita bahas dulu mengenai market XAUUSD Analisa kita sesuai ya Sesuai sekali ya untuk ini sudah sesuai ya jadi kita hapus saja ya karena ini sudah tercapai sudah pada tercapai ya sudah pada kena profit ya target tercapai ya alhamdulillah ya tuh sepasih sini eh uh, ya Turun, dapat, ya, naik, sudah mulai, nah, untuk analisa XAUUSD, ya, untuk analisa XAUUSD, ya, ini ya, XAUUSD, saya per tebal lulu, perpanjang gitu ya, bukan per tebal. Nah, karena dia sudah menyentuh area demand ya, kenapa sampai dapat sampai sini ini? Di sini ada rally base rally ya, candle yang ini nih. Ini kalau dirubah ke time frame yang lebih kecil tuh kelihatan, nih, ini nih. Channel turun, rejection-nya kuat. Nah, makanya saya kasih areanya tebal ya. Ini batasan dia ya, dan sesuai sampai batasan akhir, malahan rejection-nya melebihi des tuh ya. Ada melebihi sedikit ya, terus di sini dia naik. Nah, sekarang dia naik nih. Nah, dia naik. Sekarang dia naik, kita kembalikan ke time frame. Untuk analisa sudah sesuai ya, iya, set, eh, ya, mantap mantap mantap, dapat semua, dapat dapat ya. Nah, time frame H4, nah dia sekarang masuk ke dalam zone, ya. masuk ke dalam zone subway-nya dia yang dimana di sini ada area support ya, rally drop base drop ya, ada area support di sini, yang dimana ada area support ini dapat kita gunakan untuk melakukan open posisi sell ya, untuk open posisi sell kita bisa lakukan sekarang, ya. kita perkecil dulu untuk menentukan targetnya ya target. Take profit. Dan juga stop loss-nya. Sini ada resisten ya. Hmm. Kita lebih kecilkan lagi. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini ya. Eh, sorry, salah. Ini, ini, ini. Kita dapat melakukan sell market set sekarang. Target profit tentunya sampai bawah ya dan stop loss saya taruh di sini. Di sini ada area support, resisten, ya. Oke, balikan lagi. Ini ya. Oke, okay. hmm. set kita lebarin. Nah, untuk XAUUSD ini kesempatan kita untuk melakukan open posisi sell kembali ya. Lakukan open posisi sell kembali teman-teman. Nah, set text dulu kita. Bisa open di harga sekarang. Ini sudah masuk area open sale. enterprise price. Price. SL TP. SL kita taruh di 18.58. TP 1829. Oke. Ini XAU USD. dia sudah masuk ke dalam zone kita untuk melakukan open posisi sell ya. Memang sekarang dia sedang naik ya karena dia memang sedang melakukan retest ya, retest ya. Kalau orang Binary bilang ya koreksi dulu lah ya sebelum melanjutkan penurunan harga ya. Tren masih tetap turun tetapi kemarin saya tidak memberikan opsinya open buy di sini ya, hanya memberikan sinyal open sell saja dan sudah tercapai target dan hasil nih ya naik ya sesuai garis yang sudah saya plan kan lalu sekarang plannya itu ya open sell lagi kenapa open sell lagi karena trennya masih trend turun dan dia berada di zona demandnya dia ya kita bisa melakukan open posisi sell lima di sini ada resisten juga ada support juga ya ini resisten ini support berdampingan ya. dan juga ini area demandnya dia kita dapat melakukan open posisi sell sekarang ya. mungkin begitu saja ya analisa dari saya untuk market USD. mohon maaf baru sempat membuat videonya sedang kurang ingat badan ya. kalau butuh istirahat tetapi setelah melihat market, wah profit ternyata ya hasil agak terobati ya. Sakit ini ya, karena melihat profit ya, bro mantep ya. Yang penting tetap selalu jaga money managementnya, jangan all in ya, jangan mainnya di full margin ya, modal 100 ya, 0,01 ya, maksimal 0,02 lah ya, mainnya dua ya, satu, satu itu ya dua, udah, jangan main-main lagi ya, tunggu aja sampai menyentuh target, entah itu targetnya loss, entah itu targetnya profit, yang penting kita sudah menganalisa terlebih dahulu kita tentukan batasan batasannya, entah itu batasan take profit maupun stop lossnya, jadi akunnya itu bisa termanage ya rekan-rekan terhadap -rekan -rekan semuanya mungkin sekian analisa XAU USD dan bagaimana cara menganalisanya ya mungkin saya tidak menjabarkan semuanya cara menganalisanya ya di lain waktu nanti akan saya jabarkan bagaimana cara menganalisanya. Yang jelas ini sudah saya analisakan. Jadi teman-teman bisa langsung copy saja. Ini ya. Nah, Ini ya harga-harganya. Boleh teman-teman gunakan dan saya juga menggunakannya. Ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.